Polemik antara YouTuber Vicky Naki dengan Dayana berlanjut, kabar terbaru Dayana menuding Vicky Naki mempermainkan perasaannya, ia akan melupakan Vicky Naki dan yakin akan sukses meskipun tanpa bantuan Vicky Naki. Kisah Vicky Naki dan Dayana memang menuai sorotan, keduanya sempat menuai banyak dukungan setelah pertemuan di Ome TV. Namun kini hubungan Dayana dan Vicky Naki merenggang karena permasalahan endorse. Dayana sempat mengunggah insta story yang mengatakan tak ingin datang ke Indonesia, bahkan ia juga sempat menyebut tak butuh fans di Indonesia, hingga akhirnya perkataannya itu mengundang reaksi keras dari banyaknya warganet, sontak unggahannya itu memicu kontroversi dan dinilai tak tahu terima kasih dengan Vicky Naki. Sebelumnya Dayana sempat meminta maaf dan mengklarifikasi perkataannya yang menyebut tidak butuh. Meski begitu ternyata klarifikasi tersebut tidak bisa menolong Dayana dari banyaknya hujatan yang datang. Lantas saat ini, Dayana justru kepergok memblokir Instagram Vicky Naki. Dayana diketahui memblokir Instagram Vicky Naki setelah Vicky mengunggah sebuah bukti di Instagram story-nya.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 Aku gak unfollow Dayana, tapi dia ngeblok aku. Tulis Vicky Naki melalui akun Instagram @vicky_naki pada Minggu, tanggal 21 Februari tahun 2021. Ia lalu mengunggah sebuah bukti tangkapan layar Instagram Dayana at the me. the yang menunjukkan pengguna tidak ditemukan atau user not found. Sebelumnya, Dayana memang melakukan sebuah Instagram Live pada Sabtu, tanggal 20 Februari tahun 2021. Dalam live tersebut, Dayana nampak menangis dan menjelaskan dalam bahasa Kazah. Namun, setelah itu, pada Minggu, tanggal 21 Februari tahun 2021, Dayana mengatakan bahwa Vicky Naki yang membuatnya terkenal ternyata tidak tulus padanya. Dayana angkat bicara sembari menampilkan tangkapan layar dari percakapan Bai Muong dan Vicky Naki. Iya, perlu diketahui Dayana menulis pesan itu ketika beredar percakapan antara Bai Muong dan Vicky Naki. Dalam percakapan tersebut, Baim Wong mengatakan bahwa ia meng-unfollow Dayana setelah ia mengatakan tidak butuh Indonesia, dan mau alasan apapun dia setelah itu, bilang bahasa Inggrisnya nggak jago, minta maaf dan sekarang dia nangis, hmm, akan selalu at acara orang untuk mendapatkan simpatiknya kembali, tapi maaf, ketika dia menjelekkan nama Indonesia, saya langsung unfollow, tetapi saya sudah memaafkan dia karena membawa nama Indonesia, tulis Baim Wong.